Balik lagi di channel saya FF Finardi Dan kali ini gue berada di Mall kelapa Gading 2 Lagi pengen makan Saburi dan lagi ada promo Itu harganya Rp120.000 net Dan juga waktu ini kita Cuma 90 menit Lalu juga uh, Jamnya itu dari jam 4 sore Sampai jam Sengah 8 malam Lalu cuma ada di 6 store, nanti gue akan cantumin, dan kita bisa dapat daging apa aja, nanti gue cantumin juga. Dan kata ketambahannya, uh, itu kita cuma dikasih kuah original doang. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share di media-media sosial kalian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 ayamnya tender terus ini beef tastingnya gua pesen 1,2,3,4,5,6 dan ini kita bisa review terus ini sayur-sayurannya gue pesen ada pakcoy esim, noodle uh, dan apa tuh bombay dan masih banyak yang kosong belum tahu gimana dia akan isi lagi atau enggak dan terus ini ada uh, kaduk originalnya dia juga Alfa Alfa Ini punya tepung Lebih tepatnya pacarnya dia Ini cuma sayurnya begini doang Lu yakin loh Banyak yang kosong ya Karagenya yang kita incar nggak ada ya gorengan ada ini enggak bagi saya sapi selitanya udah gue masukin ada air ini juga dan ini kuahnya cuma satu doang kuah original okay. doang okay. udah Jogging jadi paling murah. bisa ubi sama kol, terus uh, enggak laka kan ngadi gue dapat juga chicken dampring uh, chicken ayam tentang finally i get you Puding coklat Oke, okay, gua coba Pudingnya Bisa Pak, tinggal 13% Pak Abis baterainya Harus-harus hmm.